kita lihat persahabatnya ada sebuah vlog dan tentunya video terbaru di channel youtube nya Feral Bramasta Persahabatnya ini tentunya mengenai Leslar di situ ada sebuah judul acak-acak rumah Rizky Bilar Ke Pergok ada dia Wow tentunya siapa nih? Ternyata ada dedek Lesti di rumahnya persahabat ya Tentunya belum mampir silahkan mampir untuk menonton di channel Youtubenya Ferra Bramasa, persahabat ya Suasana rumah Rizky Bilar menjelang acara pernikahan Persahabat ya, doakan yang terbaik Mudah-mudahan acara lamaran nanti selalu diberikan kelancaran kebahagiaan dan kesuksesan tentunya Info ini kita dapatkan langsung dari HP Rai Tota dan Sebuah kalimat caption dituliskan Yuhu ada vitamin Youtube Bambang Farrel persahabat ya Di setel pengingatnya, Zeyeng, wow persahabat ya yang tentunya menunggu-nunggu bakal ada vitamin cute dan vitamin bahagia langsung di channel youtube Youtubenya Feral Bramasta Dan selanjutnya, para sahabat, kita mendapatkan kabar bahagia dari Om Izhar Di akun pribadinya Om Izhar mengunggah sebuah postingan foto bersama keluarga besarnya sahabat, Ya, tentunya sudah otw ke Jakarta sahabat, Ya, ada dalam pesawat nih, doakan yang terbaik mudah-mudahan Selamat sampai tujuan bersahabat ya Ini kejutan lagi buat kita Keluarga besar Rizky Bilar sudah berdatangan bersahabat ya Ingin mengasih kejutan spesial untuk semua Lesla lovers Dalam mesingan tersebut tentunya Om Izar pumuskan sebuah kalimat caption di situ dituliskan mohon doanya ya Wah mudah-mudahan bersahabat ya doa terbaik Selalu kita panjatkan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesuksesan tentunya Untuk acara Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon juga Dari para fans Ya yani dari akun Instagram Lesla di Disum mengatakan Bismillah dapat Bang Alvarizky Bang udah aku siapin rendang tabur udah Di rumah mampir ya mama udah Nanya terus lo aduh cute cute banget Di komentarnya para ya Mudah-mudahan kita selalu kompak Selalu solid mendukung Untuk Lesti dan Rizky Bilar dan tentunya komentar lain ada dari akun HPR Kota Sultan bersahabat ya situ mengomentari selamat sampai tujuan ya Pak itu doa terbaik untuk Om Izzah mudah-mudahan selama sampai Jakarta nih tentunya kita masih menunggu kejutan selanjutnya para ya mudah-mudahan ada kabar baik, ada kabar bahagia untuk kita semua para fans dan selanjutnya para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan atau postingan lain nih Wow tentunya kita akan dikasih kejutan dan kabar bahagia lagi Dari Rizky Bilar bersama Papi Putra Siregar para sahabat. ya Tentunya kejutan apa yang akan diberikan tunggu saja para sahabat. ya pastinya ada kabar bahagia Buat kita semua Farah fans apapun yang dilakukan oleh Rizky Billar, Project apapun tentunya kita selalu dukung dan selalu mendoakan yang terbaik para sahabat, ya dan untuk selanjutnya juga kita lihat di sini ada unggahan dari IGS-nya Kak Nova. Sabat, ya, kita lihat aja di akun pribadinya. Kak Nova pun mengunggah sebuah percakapan pesan, bersahabat ya, di situ banyak sekali yang bertanya. Kak Nova akan hadir tidak di acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar nanti. Di situ ada sebuah percakapan, bersahabat ya. Kak Nova acara lamaran dateng gak? Yang lain nunggu tanggal 13 pengen cepet-cepet tuh Para sahabat ya Kalaupun nunggu sabar Sambil ngecek Kak Nova udah cus ke Indonesia atau belum Wow saking penasarannya para ya Banyak sekali yang bertanya kepada Kak Nova nih Akan hadir di acara lamaran atau tidak Tentunya itu kejutan para sahabat ya Doakan terbaik Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan Dari keluarga Lesti dan Rizky Bilar dan mudah-mudahan juga persahabat yang hari ini kita mendapatkan cedukan vitamin dari idola kita. Tunggu saja info dan kabar terbarunya. Mungkin informasi ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian selagi berkomentar? Wang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.